Ratusan prajurit Tengkorak Kostrak kopung Hutan Intan Jaya KKB Undius Kogoya terpojok. Nah itu di ini ya. Undius Kogoya ini ya. Kemudian di sebelah sini ada uh, prajurit Tengkorak ya. Nyaris tidak kelihatan kawannya. Nah eh, simak selengkapnya. Gerombolan kelompok kriminal bersenjata KKB teroris pimpinan Undius Kogoya di Intan Jaya sudah tidak bisa bergerak bebas. Diketahui Undius Kogoya terkenal sadis dalam melancarkan aksi terornya kepada masyarakat. Pasalnya warga Sani yang selama tiga bulan ini merasakan dampak kehadiran pasukan Tengkorak Kostrat secara terang-terangan angkat senjata melawan Apeni Kobogau dan kelompoknya yang pada Kamis malam berencana merusak kualitas bermain dan penerangan yang telah menghiasi Kampung Sanbili, Intanjaya, Papua. Informasi yang diterima Okeson, Rabu 12 Januari 2023 saat ini. Sudah seminggu ratusan pasukan Tengkorak Kostrat Pimpinan Letkol Infantri Ardiansa mengendap di hutan untuk mengamankan kota Sugapa, Intan Jaya. Meskipun gerombolan KST pimpinan Undius Kogoya tidak mengetahui keberadaan pasukan Tengkorak yang telah siap dengan berbagai jenis senjata siap tempur. Namun Apeni Kobogau yang merupakan wakil dari Undius mengetahui bahwa pasukan Kostrat sedang berada di hutan. Kapten Infanteri Poltak Siahaan alias Panglima Mamba yang terkenal jago tembak spontan mengendalikan pasukannya di pos Mamba. Si Panglima Mamba bukan hanya memberi perintah kepada para kesatria yang korak. Namun langsung mengambil posisi penembakan sambil menunggu, memantau dan mencari siapa tahu gerombolan KKB dapat dibidik dan ditembak. Tetap pada kedudukan masing-masing, Siliwangi dan Birawa, pendiaman, siapa tahu tikus-tikus itu kabur lewat depan kalian. angker tetap pada sektor masing-masing, enggak usah urus yang lain. Udah stres tikus-tikus itu, cari mati dia, kata Katem Poltak memerintahkan pasukannya. Dia memerintahkan para komandan pos mengendalikan pasukannya masing-masing. Nah, itu informasi kawannya, ya, singkat dari eh, Papua. Ini pasukan Tengkorak Kostrat ini eh, kalau sudah masuk ya kan kita doakan kawan. Kita doakan semoga pasukan Tengkorak ya bisa mengendalikan situasi dan bisa melumpuhkan KKB teroris yang ada di sana. Nah, ini saja kawan sebagai informasi. Ya, sekali lagi kita doakan seluruh satgas-satgas yang ada di Papua, baik TNI maupun Polri, ya, yang sekarang melaksanakan tugas negara dan semoga Papua bisa segera selesai. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.